Yes. <laughs> Ya. iki ta sedang masak apa? sayuran loro kayak Yes. ini terima mulai ditangkap ya wes nah gedung-gedung <tuh> <tuh> kita yang man, kita yang ini ucol mesti mendem aku pula, mungkin itu mesti iki nek arek kok suwe gak karaoke lagi sedih dong, enak diaan kamu ini, nah, ini terosok, ya. tapi ya emang -emang, terosok, kenangan nah, kemudian pakol miras, nah, kok ya buat yo ya, yo ya? <hubung> <goodness> legi <luggage> <muliting> Ah bapak itu iya <tuh> ya, ini loh bener-bener saya nyurung ini ntar miras ini gue nih? raih tekor eh, e? nyurung ayo, nyurung. ayo nyurung. <tuh> Aku cok, matahari pecek. <tuk> mas, bos, ne, mau ngutok. Aku nggak ngutok, sambatan, ya. <tuk> ini, ya? para nono, teluk, wat, nih, ko? Mis, tak para ya? gak pernah nih Mau <tuk> <berang, tuk> kok. Jantue, rancinah, ngene ngegorokan maju. Uwe, angel, temen tutulamu, angel temen Rip, Rip, Rip, Rip, RIP! Rip, Nya kok? Eh tak sih? Curung motor, motor motor motor hari ini. Jadi makan sapi, rumwep. Kalau nih, tinggal Mati, mati, ini. 一张说下去快 Create 중에 然后なるほど 绥ol Cek ini kan? ini eh, ya sawan bareng ya, malah, ya, hmm? oh, ni oh. orang yang terbalik ya, salah sapa kok buru-buru buru-buru ke Biar ngarpe ada yang museum jogo go kenangan aliko bakul miras Makan oh, oh. oh, oh, oh, oh, kok kok kamu sudah kancang. mau kancangnya? Oh, sekarang ini ada eh Kowe lek kowe ayo. Nah, coba betul -betul nyurung, so. Nyuruh, ya <laughs> <coughs> Eh. Kancane lho dipikir. Oh, pecah ae. Gokso. Masuk malah Malah Ayo Ayo Hah? Hei, kau <laughs> apa yang